untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan kabar terbaru seputar Lesnar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini, persahabatia ya ada info penting untuk warga Gonohani. Ini langsung diinfokan oleh Ami Awards. Pendaftaran lagu online, sahabat, di 25 tahun Ami Awards, syarat dan ketentuan disimak diperhatikan syarat dan ketentuan. Lagu yang dirilis secara komersil, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Periode rilis 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2022. Pendaftaran melalui entry.ami atau words.com dan pendaftaran dibuka tanggal 17 Mei sampai tanggal 9 Juli 2022. Tepatnya dimulai hari ini bersahabat. Ya, persahabat. Perlu diketahui, pendaftaran online adalah proses pengajuan lagu yang selanjutnya akan masuk tahap kategorisasi dan voting nominasi Untuk info lebih lanjutnya, Igun Sudarmono, persahabat ya, nomor handphonenya tertera di akun Instagram Ami Awards Dan kita simak juga persahabat di kalimat caption info yang dituliskan ini dia info penting yang paling ditunggu-tunggu, penghargaan anugerah musik Indonesia atau AMI Awards ke-25 kembali akan digelar tahun ini. Diawali dengan proses pendaftaran lagu secara online lalu link pendaftarannya ada di laman akun Instagram AMI Awards Persebet. Patut diketahui dan diperhatikan, untuk label atau perusahaan rekaman yang baru saja mengikuti proses pendaftaran di tahun 2022 ini, anda diwajibkan untuk membuat username baru untuk dapat melakukan pendaftaran. Harap tunggu 1 puluh 24 jam untuk kami memverifikasi username yang telah Anda buat. Untuk label atau perusahaan rekaman yang sudah pernah mendaftar di tahun-tahun sebelumnya, bisa langsung melakukan login dan melakukan submit datanya, atau jika lupa password, silakan klik forgot password apabila Anda memiliki album fisik. Mohon dikirimkan ke kantor kami di alamat Yayasan Anugerah Musik Indonesia Gedung Lembaga Pendidikan Musik Farabi Jalan Dermawangsa 11 Nomor 5, Kebayaran Baru Jakarta Selatan Tuh persahabat ya diingat juga Baca baik-baik petunjuk di postingan ini dengan set sama buat para fans Mohon tidak ikutan untuk melakukan pendaftaran Hanya untuk label atau musisinya Tuh persahabat ya untuk fans Ini jangan ikut mendaftar karena ini khusus buat label atau musisinya Kita doakan saja yang terbaik Semoga Lesti Kejora bisa memenangkan Penghargaan di Ami Awards Dan banyak sekali Ternyata dukungan respon yang sangat luar biasa Dari sahabat Leslar Dari Delfina Leslar mengatakan Bismillah Lesti Kejora Lentera Lesti Rizky Bilar Takdir Cinta Wow Trintia Optima tuh Langsung di oleh sahabat Leslar, mudah-mudahan bisa memenangkan di ajang Ami Awards. Dan untuk berikutnya, persahabat mereka berbahagia juga dari Indosiar. Alhamdulillah, channel YouTube Indosiar sudah mencapai 20 juta subscriber. Dan ada sebuah ucapan terima kasih ya dari Indosiar. Kita simak di kalimat yang di posting. Yeay, terima kasih 20 juta subscriber. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang Indosiarmania mania atas dukungan kalian dan kesetiaan kalian Menikmati konten dan tayangan menarik di YouTube Indosiar. Jangan bosan-bosan untuk tetap menonton tayangan-tayangan Indosiar di TV maupun di YouTube Indosiar. Tuh, Allah banget ya, selamat, congrats Untuk Indosiar yang sudah mencapai 20 juta subscriber untuk channel YouTube-nya. Dan berikutnya juga persahabat, tentunya di postingan ini banyak sekali tanggapan respon juga yang positif. Dari akun Instagram Lida 2021 Dr. Iqbal. Wow, Iqbal juga persahabat yang ikut menanggapi Kongrats Katanya itu Masya Allah banget ya, luar biasa. Dan berikutnya, kita keunggahan terbaru dari Teh Fitri Carlina yang sedang meeting persahabat ya, di sebuah restoran Mak Cia. Ya. Di situ persahabat ya, ada sebuah video Lesti Rizky Bilar Ini Masya Allah banget ya Dimana-mana selalu ada Leslar Ternyata macia juga bersama Kata TV3 Karlina Ini garis keras Leslar banget ya Fansnya Leslar Masya Allah Pokoknya bangga sekali Ini adalah kesan yang kita Semakin banyak dukungan dan support dari orang-orang baik Semoga persahabatnya itu akan sangat kita selalu diberikan kebahagiaan dan apapun yang dilakukan selalu dilancarkan Kita mesti menunggu kejutan terbaru dan kabar baik berikutnya di hari ini jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangal berikutnya Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Bang, Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.